Oke, okay, hello what's up everybody Kembali lagi saya Marcel di Adibu Channel Hari ini kita berada di pantai Batu Belik Seperti kalian lihat suasananya di belakang saya ini Banyak sampah Akibat kemarin Terjadinya hujan deras Yang mengakibatkan Banyak sampah dibawa ke pinggir pantai seperti itu guys ya nanti kita akan lihat di depan itu seperti apa banyak orang-orang juga di depan oke ini adalah tampak di depan seperti kalian lihat masih banyak orang yang datang untuk menikmati sunset sore ini ini sekitar pukul 5 sore Orang-orang udah mulai datang menikmati sunset di sini. Dan restoran-restoran juga sudah mulai ramai. Begitu, guys. Walaupun banyak sampah di sini. Kelihatan enggak sampahnya? Tidak membuat para pengunjung berhenti untuk datang ke pantai karena seperti kalian tahu kalau kalian di Bali ya pantai merupakan salah satu destinasi yang sangat sangat bagus maksudku salah satu destinasi yang membuat orang untuk berkunjung ke pantai selain adat selain lagi. Orang-orangnya yang ramah-ramah. Seperti ini, guys. Inilah video pendek dari saya. Dia Oke. Okay. Tempat nanti. Nah, seperti ini kayaknya lebih lebih enak posisinya. Oh, ini kelihatan jelas. Ini, nah, seperti ini tadi, ya. Oke. Okay. Kita lanjut berjalan ke depan. Oh you beautiful. Entet ya. Luar biasa. Still, kita jalan ke depan sana. Ada apa lagi di depan sana. Nampaknya tidak ada apa-apa lagi. Selain tumpukan sampah. saya enggak tahu di daerah uh, Fins Beach tahu di mana mungkin sudah dibersihkan tapi yang jelas daerah Batu Belik sampai ke Tengah itu pantainya masih banyak dengan sampah ya kalian lihatlah, oh cewek-cewek cantik oh. datang untuk sekedar menikmati Sunset atau bahkan ada anjing yang ada kakak-kakak cantik di sini Hai, nah, putih terus Wow, so beautiful. Hai, ya, sudahlah. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa di pendeknya Out. let's go. banyak yang berdatangan juga mobil-mobil seperti itulah keadaan di pantai Sampai kayu sebesar ini, tumpukan sebesar ini ada di sini. Hey, wow. Ini ada di sini, tapi tidak menyurutkan orang-orang untuk datang menikmati sunset. so beautiful It's beautiful just beautiful kita mau nyebrang ke sebelah ini lewat mana ya enaknya soalnya ini banyak sampah di depan lihat sini mungkin enak ouch hati, -hati tapi ya ada yang foto-foto untuk Instagram bagus sekali nih, lihat keadaannya pantainya wow oh, mantap Oke, jadi, seperti itu perjalanan kita hari ini. Sedikit video pendek aja. Uh, besok saya akan pergi ke amet untuk uh, membuat video di sana. Kebetulan uh, ada teman saya, teman saya ke sana karena dia baru saja membeli sebuah resort di sana. Sebuah penginapan, jadi kita akan review tempatnya sekalian. Uh, Lihat-lihat lokasi di sana seperti apa. Oh, beautiful! It's just beautiful! See behind me. oh Wow, oke okay, guys, jangan lupa kalau suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, dislike. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang.